Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Pegok Seka ya, teman-teman. Kali ini saya berada di Pantai Pelengkung ya atau di Cilen ini ya. Ini di tempat camp Bapak Bobi ini ya. Itu di sana itu ada villanya ya. Oke. Dan ini pantai pelengkungnya masih dalam suasana surut dan disini masih sepi ya, nggak ada tamu. Biasanya di sini banyak tamu-tamu dari luar negeri main selancar di sana karena masih apa ya ombaknya masih belum bagus tuh ombaknya masih kurang bagus untuk bermain selancar ya teman teman oke ya teman teman kita menuju ke villa ini dan di sini banyak sekali villa villa ya untuk tamu tamu yang menginap di sini kita menuju ke sana ke dalam nah daerah alas Purwo ya teman-teman di sini masih hutan belantara dan masih asri mula apa itu hutan Kayak ini kayu-kayu masih banyak yang besar-besar sekali nah, ini ada patung-patung ini patung-patung macan, ada harimau untuk menakuti si monyet-monyet ini biasanya kalau ada patung-patung kayak gitu monyet-monyet pada berlarian makanya nah, di sini kalau ada yang ada apa itu patung-patung seperti harimau pasti gak ada menyatnya di sini. Nah, ini pendopo ya, teman-teman. Atau balai untuk bersantai untuk para tamu-tamu ya. Ini, teman-teman. Ini ini balai ya. Dan di sana juga ada kantinnya. Karena masih posisi sepi, jadi dan enggak ada tamu. Jadi posisinya sepi, biasanya ramainya bulan 6 sampai bulan 10, itu ramai-ramainya. Ya, oke, kita menuju ke vilanya, ya. Bila -bila nah, ini lah, kila Penginapan, teman-teman, dan masih asli alam sejuk banget di sini. suasananya nah. ini pohon-pohon masih -pohon banyak yang besar. Ini awas, Purwo, ya, teman-teman dapat tahu teman-teman ada yang berminat untuk bermain ke sini dan yang suka main selancar di alas purwos sini bulan 5 atau sampai bulan 10 itu bagus-bagusnya ombak besar-besarnya ombak jadi cocok untuk bermain selancar nah dan ini ya teman-teman itu villa vilanya ya untuk menginap tamu-tamu ini juga nah, ini jendela vila selainya ya. Ini, tuh. ini vila itu. Ini Itu. dan di sana itu dapurnya. di sini lokalis lokasi lokasi mancingnya sangat bagus juga di sini teman-teman mungkin teman-teman mau mencoba mau mancing mana ya boleh di sini Itu sampai ke dalam ini ada villa-vilanya juga di sini teman-teman ini ya sampai ke sana ya banyak sekali apa villa para wisatawan atau wisata asing di sini banyak yang bermalam atau menginap di sini. Nah, di sini superior ya. Ini. superior. nah dan di sini juga villanya ya teman-teman. Itu -teman. banyak sekali tuh villa-villa. Nah, mungkin teman-teman yang mau ingin menenangkan diri di sini, atau di gua istana sana, atau di gua Padebokan atau di gua Mayangkoro di nah, sini, ya. Oke, kita kembali saja, ya, teman-teman. sini, di sini ada. pasukan-pasukan ini, ini belakang ini di dapur ini ada pasukan para-para uh, monyet biasanya di sini banyak sekali ini, di belakang sini nah itu ya teman-teman nah ini tuh ini di belakang ini dapur ini ya teman-teman dapur nah ini teman-teman Banyaknya, banyak sekali. Nah, ini ya, teman-teman. Ini, ini oke ya, teman-teman. Ini wilayah Alas Purwo, ya. Oke, saya akhiri sampai di sini aja videonya. Mungkin bisa berguna, ya, untuk teman-teman yang mau berwisata di Banyuwangi, ya, teman-teman. Ini Alas Purwo, Banyuwangi. Oke.